Datuak perpati, perpatih? Ya? Iyo ambo. Lagi takkan adik Mak tua? Siap ambo. Deh yuk lupa mama. Siap garannya. Coba lah kanak kana bana dulu mak. Iyo dek lah mau lupa de banyak ragu. Wae. <laughs> Nanyi ya batanya soal petatah petitih tempo hari. Hmm. Oh iyo yo, anak gadis sekolah tinggi nambah buat ujian ya. Batu, mak. Barakai bantuan mama Kini ambulanya S1 ma Kali S1 baru S1 sarjana Oh alhamdulillah syukur ya. eh, Maaf sinyal mama Kule lagi timbu, adang takkan Ntar ada lumpuh Biaso ma itu gejala tubuh Aku kan gejala alai pia Atau ma Memanglah gaib oh, Macamku mama mm -hmm. Ambo datang ke Marina bincang pincang-pincang Sari hmm. Lagi nggak bisa Jo, Mama membantu Ambo. Yo, Insya Allah sekadar nanda Terima kasih atas kesediaan marat tua dulu, Masalah apa kira-kira? Hmm, banyak hal Nan ingin Ambo diskusikan Jo Mama, Kok Mah? Hmm. Tapi sabalunya, ambo mohon maaf kok mak, hmm. kok aduh antarok itu nantak sapan tapi sepandangan. Yeah, yeah. yeah. Bukan sengaju kemana kan malawan mama, tapi ya sama-sama ingin mencari kebenaran. Indah masalah, hmm. biaso malawan mama ya kebenaran malawan guru jepitua, ya yeah. mm -mm. mungkin argumen dalam mencari aja nan jania saya nalandai. Nan perahu lah, mm -hmm. ...etika... tiket sama banyak... kok niat sama warasiasuh santun dan talento. Iya, iyalah, mm -hmm. basi lang kayu dalam tungku, koma Mak? Apa tua? Malah mm -hmm. iya kapan orang tikku pada uang sambil menungkui basi lang kayu dalam tungku di sini napi mengkui. Iya, iya, iya, iya, iya, Jadi, apa kata tuan? Orang kata orang-orang sosiolog dan budayawan ya, eh, mm -hmm. karakter masyarakat suatu etnis bisa dicalit dari bangunan dan arsitektur rumah adatnya. Mm -hmm. mm rumah orang Jawa, eh? hmm, hmm. berbentuk kubus sederhana, memakai ramuan pakaiu nanduruhilurui oh, saja, ha? Mm -hmm. itu satu gambaran masyarakat Jawa jujur, nerimo, ndak banyak cincong. Hmm, nah. Hmm. nah, satu, itu lantai tanah, ha? atuknya genteng. Ah, Ini menyatu dengan lingkungan di mana tinggal. Ha? Pakarangan dan sajuk barasiah melambangkan toleransi supel dalam pergaulan. Hmm. Kalau, kalau rumah orang Batak, rumah ada tata, eh? mm -hmm. bangunannya kokoh Hah, agak melengkuang, mm -hmm. mirip gunjong, tapi tidak tajam mm -hmm. itu orangnya kareh temperamental baga, namun fair tidak bisa diajak kompromi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 eh kaunya nah etnis Melayu punya rumah pangguang, hmm, hmm. hah, lantainya jauh dari tanah. maknanya? Indak pamicayo jauh orang lain dan congkak eh, panggadang diri, gak? Bagaimana kalau? Anak mau tuh mak? Indak paralu data perumahan, hah? Hmm. Kok tanah tertinggi? Tidak dikaree eh, hmm. betulah. Atuh anak mau ba, balua balua, anak mau tuh hmm, mak? Hmm. Balua pasang kayu enam panjang, ya. Eh? Hmm, hmm, hmm. Artinya tidak proporsional, hah? Right or wrong, my family. Hah, lihatlah deh mak artinya. Uh, Hah, salah jawabannya ha, tak bakal jih. Uh, Hah, uh, nanti awak lakukan dulu. Hah, uh, tuh jendelanya cie uh, lo mak, sampi lah tuh gitu. dalam pergaulan gitu. Nah, batuah mak, fanatik, mudah berburuk sangko, Hah, pambini bagai. Uh, Hah, tuh waktu suko melihat orang susah. S.M.S, haha, hmm, <tau> ketahui S.M.S so. ya, tuh. Susah melihat orang senang ah, <laughs> Senang melihat orang susah Ini giliran apa, giliran apa Atau kajian orang tentang rumah bergonjong Nah, kita nampal yang parah, mak Apa parahnya? Tiang nan pijak di atas sandi, ha? Menandokan urang awak indak prinsip guyah dalam pendirian. Nah, bangunannya indak vertikal, ramaah. ke bawah, Itu tahu mak artinya Curang, sulit dipercaya dan licik. Nah itu sambungan kayu memakai pasak bukan dipaku mati. Ini tidak tidak mak maksudnya. serius, ha? Anggu anggak geleng namuah, dalam daya, pindahkan raso itu alai muka, dimuko dimdiam kokia ha tu pamiko-miko ah, tapi di belakang ha ah, bilah bajalin-jalin ari rancak keluar rumah hmm. <laughs> jadi cahya sebentuaknyo mak hmm. asuku bapura-pura ah, sekadar lagak nampak ada orang se teh ah, nah iko nan paling hebat nak ah, tu tanduak rumah nan runjang runciang tu hmm. ah, simbol dari ano ah, tu ha hmm. ah, gara tak sembah oh. nah nan sabananyo urang minang tu banyali kecil Makasihnya apa? pemberani Apa cuy? kira-kira baik itulah Alalah, alalah, alalah Enggak gini dari sini, enggak paham omak itu Itu pun Kalau komentar tentang orang Jawa hmm. manis sadualahnya rangka ya. hmm. Tapi giliran ke Sumatera tidak saya ingin menelok Lai tahu kemanakan kan, sahabatnya Bahamah Karena yang no, kalian kecekan budayawan tadi Orangnya dari situ hmm. Ini patut dipertanyakan, namunnya beragia-agia kawak namanya. Baratwa, hmm. siapapun orangnya, ilmuwan itu mengecek objektif apa adanya tanpa kepentingan apa-apa, kecuali untuk ilmu itu sendiri. Nama teringat kepada seorang mahasiswi pasca sarjana di tahun 80-an hmm. dan menulis disertasinya tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Hmm. Nah. Yeah katanya Minang itu pelit licik, ortodok dan sagaroba parangai-parangai burua hmm. sehingga orang awak di Jakarta tersinggung habih heboh mbak labah sarang iya iya lah di pasar, di surau sampai menanti azan sampai pun di radio amatir dan forum-forum IKM selalu mau hujat ke pajaan nama-nama bersihwarnain itu kabarnya orang Batak pun dikatakan muka tembok hmm. tapi mereka Tenang-tenang saja, mak, tidak tersinggung tidak protes. Nah, itu dulu saya nurang. Lah. Hmm. Sehingga, ada komentar, saya kuah ko, hmm. katonyo kalau si cewek itu sakit hati, dek dikecewakan pacarnya dan awak. Hmm. Aduh, seorang datu emosi naik simbabak. Yeah. katonyo nanti nak engkau ini pajak itu, nak nyatau bahan, bahan, sabar, naminan, kababu. Pokoknya macam-macam, tumpalak juga rutus si BA mas itu. Yeah, iya pernah counter pelajar awak diundangnya ke kantor perwakilan sumbar di Matraman untuk mempertanggungjawabkan tulisannya tapi nyet takwid datang tapi bukan takwid mak hmm. tapi beliau hanya akan mempertanggungjawabkan disertasinya kepada majelis dosen bukan ke orang minang nah, cubo klarifikasi ke, ke almarhumanya mak lain diundang di UI ke kampus tapi orang awak entah nama lah kan Ah, Mbak <laughs> juga kecil orang Mama. Hmm. Kalau tan runciang di puncak rumah gonjong sekadar uh, panggarega. Bukan untuk menyindua. Ha. Nah, kini Ambo ingin mandangkan komentar Mak Datuk Parpatiah tentang analisa orang Taraduk Minangkabau. Ha. Hmm? Mungkin hmm. Ado nam patik diluruskan barangkali? Indahlah mungkin Mama nendak sekolah aku akan luruskan pendapat para pakar. Hmm? Eh, balok kok ketidak, mak Kesenjang-kenjang lah itu hak orang mengecil. Apa saja non-teraganya, tapi berpendapat lain tentang sesuatu hal, bukan monopoli hak intelektual saja. Sebagai perbandingan, akan memak pompa lampu awak sendiri tanpa memadamkan lampu orang lain. Rancak, mak nama cerita dulu. Jadi, di tahun tujuh puluh dua, ada seorang turis bangsa Kanada datang ke Meninjau hmm. melalui penterjemah. Injil bercerita tentang gaya arsitektur rumah gadang. Iya iya Rupanya beliau kok hmm. Hmm? melalui penerjemahnya, kan? Ya? Iya, men mencuritukan hasil tamuannya selama di Minangkabau. Iya, hmm. iya iya iya. Sungguh mencengangkan kemanakan. Ternyata orang lain banyak tahu tentang sesuatu dan seharusnya kita lebih tahu. Kapo hasil temuannya itu, Mak? Kau lihat. Hmm. Sebagai bangunan di kawasan Gunung Barapi secara tradisional, rumah gadang lah dirancang menjadi rumah tahan gempa uh -huh. baik itu teliti para arsiteknya katanya apa uh -huh. sehingga sekway apapun bumi bagoncang rumah begoncang tak terubah yeah, yeah. entah kok rumah tembok, ke sapah. sapa rupanya kemana uh -huh. Rahasia itu tersimpan di teknik rakitan fisik pusako kuno Minangkabau itu yeah, yeah, mungkin yeah. para tukang tidak sadar kalau hasil karyanya dikagumi orang barat Gimana tak rahasio itu, mak? Pertama, ditapak tiang dan tak ditanam, tapi berpijakkan di permukaan batu kali, nanti itu menyabutnya sandi. Iya, Nah, iya, iya. kalau datang gampu mohoyak uh -huh. maka tunggak akan bergeser beberapa meli mengikuti irama pulang banyak gerakannya. Nah, itu cek, tu. Nah, lain? Nah. Dan kedua, uh -huh. satiok pertemuan kayu dikawinkan oleh semacam pen, ya, nan disabut punco. Uh -huh. Kemudian dipahari dengan pasak kayu. Uh -huh. Waktu datang goncangan setiap pergelangan kayu tadi akan bermain fleksibel. Kemudian babayak ke posisi awal. Sekiranya dimatikan di sipaku, ujung Jepang kayu akan patah-patah dan rumah akan rubuh. Bah tentang dinding nan kambang kate itu, Mak. Hmm, kambang kate? Hmm. Nah, seharusnya kan nan gadang di bawah supaya kue manahan beban. Hmm, hmm. Aneh, kan? Batuah. Bukan kalau itu menyalahi rumus gaya grafikasi bumi. Dan itu agaknya nengkaman akan dengan kebudayaan Minang melawan arus peradaban. Nah, betul, Tapi justru kemanakan uh -uh. itulah rasio ke-, ke, ke rasio ke apa? kekuatan kekuatan rumah gadang. Iya iya iya. Terpaan angin dan menghantam rumah akan diredam oleh kecondongan dinding dengan melarikannya ke tanah. Artinya. Artinya samping rumah nan menjadi sesaran angin tadi tidak mm -hmm. menantang 180 derajat iya, sehingga iya, iya. kekuatannya dapat dijinakkan di permukaan dan landai itu loh <laughs> baa kalau angin datang dari muka atau belakang ha ko bah lo besorannya kancang angin hanya akan numpang lewat baa ya lului ke tanggua sisi muka di sini, rumah gadang mempunyai banyak jendela Kapaki angin lalu, hmm. kemudian akan dikeluarkan lewat lubang-lubang bilah nan basusun di sisi belakang. Nah, kalau angin puyuh hanya menyarang dari bawah, baru tuh. Ada warisan sasa atau pagar bambu di kolong dan berfungsi untuk memacu angin. Aku datang dari teh. Ataunya kan hmm. dijual, bukan genteng atau seng iya, iya, Ijual iya. pun akan menghisap angin lewat ruang pori-pori di sepanjang permukaan ato Oh, baik tuh. Ya nah. nah, hebat ndak Urang minang yang kontroversial. Ha? tapi apa manfaat tanduk-tanduk naruncang di di mandi bubuang rumah tu mak apa hmm. hanya sebagai seni pemanis bukan hanya pertimbangan seni ke manakan hmm. tapi puncak-puncak lancip menjulang itu berfungsi sebagai penyeimbang berat bangunan penyeimbang mukasirnya Pernah enggak kemanakan menonton pemain akrobat meniti tali terentang di udara? Pernah. apa posisi kedua tangannya selalu meniti. Apa di pangkunya di dado atau di lipeknya ke belakang? Di rantangkannya lawe-lawe sayo. Nah, <tuh> itu gunanya apa? Untuk menjaga stabilitas tubuhnya agar tetap di tengah tanpa itu orang takkan keselamai kesubarangan artinya bersifat hati-hati hati-hati ya? sekaligus ya, ya, ya. kebijakan taktik uh -huh. dan kiat mencari solusi, uh -huh. pandai bertenggang di bijak melangkah di nancupiang itulah inyominang kapal pintu jotingkok baliri sepanjang badan rumah gadang ya hmm, hmm. uh, sedangkan di belakang Tuti tu. Abih Betua. itu isyarat dari penguninyo dan suku menumpang eh menampuang, menampuang. Nah, menampuang. ...tapi anggan mengeluarkan. Mm -hmm. Sampili, mm -hmm. cekil, pelit kecil orang sebarang. <laughs> Siapa mengatakan orang minang pelit? Eh, kenyataannya memang baik itu, Mak. Mm. Tiba orang minta sidaqah mengucapkan... ...Assalamualaikum. Mm. Eh, bukannya dijawab alaikum salam. Tapi, eh, maaf dulu. Bukan tuak tu, Mak. Kok datang penelitian minta sumbangan, ke? Abanyak tanya, banyak sulit ya. Untuk aku, itu banyak namanya orang-orang awak kek? Amalan yang seribu karatih lusuhah Angkat Lalu selusuhah tu aku... Memang-memang indak boleh banyak tanyo. Memang banyak tanyo. Parah lu bersudih bersiasik je orang mengapik mak minta sumbangan. Sebab banyak orang siluah menjual kamu katanya untuk pesantren lah, untuk anak yatim lah, panti jompo segala macam. Padahal loncong masuk sakunya sudah. Bantu tuh. Nah, Baik tujuh, tujuh pengemis, nansiak, gadang pedagok, mau untuk untuk nampung kentangan, okay. tak perlu iya. diajat tuh. Bantu. Orang pamaleh Kau baca, pamale. oh, apa namanya? Ha. Label padang pelit. Hmm. Nah, kan ada orang padang kecil, nah, orang ya, padang ya. pelit. Nah, hmm. Itu rupanya lama laki, orang awak. Terutama di Perantauan. Iko, manuwas kamu, mak. Terlepas dari sifat orang per orang, sabananya orang awak itu bukan termasuk kategori sampili, tapi bareto. Ya, samo itu mak. Tidak lain. Teliti dengan pengeluaran supaya berimbang dengan pemasukan, saratu menghindarkan hal-hal yang bersifat mubazir dan boros. Oh, itu caranya iya, basit. Iya, iya. iya. Bukan sok sosial harus pujian. Bukan. Iya, iya. Tak mengatakan beberapa banyak, pada padui beberapa banyak sekali jangan. Iya, iya. Cul, ya. Kemana-kemana. Dimanapun orang awak merantau, pasti membangun musaji minimal Seratus 100% swadaya tidak menghalalkan, apa namanya, tidak mandalkan eh, pihak luar. Iya, iya. nah, walaupun tidak menolak. Uh -uh. Konon pula di kampung halaman sendiri. Eh, iya. Di Satiok rumah gadang lamo baliri, ampek buah rangkiang. Salah mm -hmm. satunya, banamu setinjolawi. Mm -hmm. Itu khusus diperuntukkan kepada musafir nantar-lantar dari Jawa. Lain ya, di orang lain macam tutup. tuh. Kalau baik itu... Apa makna dari rumah banyak jendela atau, mah Selain dari manfaat sirkulasi udara dan cukui, mm -hmm. itu menandakan orang Minang balam laweh Padang lapang. Iya, Luas iya, iya. wawasan berpandangan jauh ke depan. Mm -hmm. Coba perhatikan. Huh? Untuk ramuan rumah gonjong dipakai dari berbagai ukuran dan bantuan kayu. Mm Heeh. -hmm. darun, dan tuang. Iya, iya. Dan panjang, dan nah laweh, dan bule, dan nah lurus, iya. satunya pegunung. Oh, no. iya. Kok nang ke untuk anak jang uh -uh. nance jangka ambil ke pasar yeah. sampai pun nalar pihak bungkwa malam tuang terpakai uh -huh. kerinkait tulang bubungan. Yeah, yeah, artinya apa? Uh -huh. Artinya memanfaatkan semua potensi demi kebersamaan dengan masyarakat. Uh -huh. Setiap urusan diserahkan kepada ahlinya. Termasuk mempergunakan kayu bengkok, mak. Untuk mengantisipasi copet keamanan diserahkan ke tukang copet. Itu namanya memperwariskan atas kemanci itu mama? Indah. Ada Kau aduh jua dan gagau kena copet, beliau tangkok dulu. Dan secara kejuaan... ...biasanya orang yang diberi kepercayaan akan berdibebani oleh rasa tanggung jawab. Walaupun itu copet. Jangan meremehkan orang. Mereka pun manusia dan punya hati nurani. Iyo, malah ya Malah. Malah hmm. ada kalanya orang-orang terhormat dan berpendidikan dan tak menaruh nurani. Orang macam itu maliang bukan untuk itu. Tapi memang itu untuk maliang. Uh, baiklah, Mbak. Hmm. Tapi tentang Minang Pangacioma, hmm. madatu inda rapet meila, kan? Alun ado sejarah Minangkabau manang perang, Tiok bajua Tiok kalah. Hmm. Ha. Sajak Mojo Pai dulu, maah hmm. Tiang bungkuak terakhir Jo Peri-peri pun keok Pangaci, kan? Ha? <laughs> bukan Pangaci. Kan? Memang awak tu bukan bantu Pacaka. Pacaka inda, tapi dicakai Cakaiurang. Di Aman, medan jatuh. perang fisik, kita bukan ahlinya. Itu diaku hmm. itu. Karena orang Minang menyelesaikan satu persoalan dengan otak. Bukan dengan otot. Nagariko ditagakkan bukan justru yang jatuh. Malah mustahil Mariam dilawan justru lagi talang merancuang. Bangso Indonesia manang di meja perundingan. Silahkan tanya sejarah. Diplomat dari mana dan kalau bukan putra-putra terbaik Minangkabau. Coba akibat orang Mojopahit indak mm, ah undak mangkus kasih orang orang orang ah. orang diplomasi, <tik> nak mempan, ah, ya. mempan ya, ah. kita diparangi jossin jatuh akhirnya kalah dan dijajah. Tidak pernah menangkabu dijajah Mojopahit. Eh buktinya? Aditya Warman Bakuaso di Pagar sampaikan Bang turunan Panglima Aditya Warman di Gajah Mada mengusir Minangkabau sebagai realisasi Sumpah Palapa. Hmm. Namun dengan ketajaman politik Lunak, Panglima itu dianggek jadi Sumando lalu disuruh membangun kerajaan baru di Pagaruang. Lah, hmm. nah sesudah Hinyo Marasulah Gadang hmm. diputihkannya lah hubungan diplomatik, dia tidak di Jawa Timur. Minangkabau dilebur dalam Pagaruyang? ndak? Hmm. Minangkabau tetap diperintah Dato' Parpatian dan Sabatang dari Periangan Padang Panjang. Hmm. Dan wilayah kekuasaan Pagaruyang Eitan ke Tanah Apa Rantau itu bukan Minangkabau juga, Datuk? Pada awalnya ndak? Hmm. Kemudian baru disabui alam Minangkabau, artinya, artinya Minangkabau Raya. Iya, dan iya. pasti ranah Minang tidak pernah dijajah menuju pahit. Akhirnya Pagaruyang menjajah luar nanti, Pak Datuak? Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Orang tiga luah tidak pernah merasa takluk ke burung dan tidak pernah membayau peti. Buktinya istana Pagaruyung telah tak dibutuh wilayah Tanah Datar, Statusnya menumpang. Sama halnya dengan bupati, bahkan tua di dalam kota Median dan menjadi wilayah wali kota. Kalau baik itu, Pagaruyung tidak sama Minangkabau. Jauh, bedanya. Eh, Jauh, bermasyarakat feodal. Hmm. Sedangkan Minangkabau demokratis. Iya, iya. Pewarisan kekuasaan rajo dari ayah turun ke anak. Manuri adat minang dari mamak ke kemanakan. Mm -mm. Nah itu sahabatnya indak surang pun raju-raju Pak Garuyong yang baga lada tuak dah. Iya, gala kebesarannya iya. dari sultan ke sultan, dari sejajah kasa. Umpamu, ha, kalau ado kini keturunan Pak Garuyong yang baga lada tuak, bahas tu. Mana tu kan indak murni bangsawan berdarah biru. Mungkin ni si suak kawin di pedisi orang darai ini yang punya suku. Maka lah beliau warisan gala pusaku. Tapi nak, anu, bahas tu namanya... Atuk bingunglah, buah jadinya mak. Tapi bala, bingung-bingung apa? Iyo, bingunglah, buah jadinya. Eh, sudahlah, sudahlah. Tak usah bingung-bingung untuk mengarati mana kan. dan urus saja minangkabau itu tugas kalian. Okay, lama dah tua. Di Japik Baliak ke pangkal, kumak eh, tentang gaya arsitek rumah gonjong tahan gempa. Sejak beberapa kali gempa nanamu tahu, kumak ah, tahun terakhir tahun berapa tahun kau nang kencang sange wahar. Rumah gadang kan banyak nan rusak karen musibah, kumak. Tidak tahu sebabnya itu. Ah sebabnya tu Mak? Karena rumah gadang kini dibuat orang dari tembok atau seng tonggaknya beton pakunya bawih dari baja. Tentang orang minang tidak berpendirian? Apa nanti yang nanya di marah Tunggak tak cukam kabumi, bumi, para nanggoyah masuk tiang atau rasuak tak kawin di jariau adalah hmm. isyarat dari kelenturan dalam bersikap tidak kaku berpendirian tapi berprinsip. Iya, iya. Kekuatan dan menghadang takkan dihadapi dengan kekerasan, tapi berupaya meredam emosi orang dengan ketenangan dalam kewaspadaan. Iya. iya, iya. Dia akan tunggak memain akibat kekuatan mendongkak dari luar dan pokok tapak tidak buyah lapeh dari sandi. Iya. iya. Roda bialah berputar, sumbu tetap tangan Iya. Dua lalu, kiambang Betawi, baik itu bunyi suara, iya, iya, iya, iya. dipertegas lagi dengan pepatah: hmm. "Buliah duduk kisah, asahkan di nanti saleh hmm. silahkan, tangga bebal yang asale di tanah nanti Itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana." Iya. Ada satu kelaziman bagi kaum bangsawan untuk menganugerahkan gelar kehormatan kepada orang-orang tertentu, mama Baitu nantajadi di Kesultanan Jogja. Yeah. baik itu di Malaysia dan Baitu Jowo, di beberapa pun negara Eropah. Eropa Semacam yeah. Inggris dan lain-lain. No, yeah. mm -mm. mm -mm. akhir Akhir-akhirku, masyarakat Minang pun nampaknya berlomba magia galah adat kepada orang-orang yang dianggap eh, menaikkan pamor Minangkabau, kan? Mm -hmm. Tapi nampaknya kegiatanku undang pro dan kontra. Mm. Itu pasti itu, Mak? Yeah. Dengan berbagai komentar. Nah. Dalam ko ada dua soalnya nan mak. Memang, memang semenjak zaman reformasi ko ada kecenderungan beberapa elemen dalam masyarakat untuk alat tahan memberi gala adat kepada tokoh-tokoh politik, pengusaha atau pejabat yang sedang berkuasa. Mm -hmm. Motivasinya macam-macam, mm. sesuai dengan kepentingan pihak yang memberikan. Yeah. Kegiatan dan bersifat hurah-hurah ko disikapi beragam oleh orang awak. Namun, diniak mamak yang tergabung dalam lembaga adat di pada umumnya menulak. Iya, ah, menulak. Iya, iya. Bagi lah terlanjur melangsungkan pengukuhan lewat upacara seremonial, mm -hmm. tidak mendapat restu para pemangku adat, dan pernah dianulir. Dan itu hak mereka. Dengan alasan apa beliau menolak, Mak? Karena ndak ada sudah sipasinya dalam adat. Mau kasih surya sipasin itu apa, Mak? Kalau dalam agama namanya bid'ah mm. karena juga baik pada pernah mengatakan bahwa hakikat adat itu kesepakatan. Hmm. Itu kan sudah menjadi satu adalil pembenaran, tuh, mak. Kesepakatan itu mana? Lantas? Lantas dari majalan malayal. Tapi, Pak pernah mendengar mak, hmm. Bahwa gelar adat dan diberikan hanya sabatih kala sang sako. Hmm. Sang sako itu apa, mak? Ya, gelar anugerah itu. Atau Atok katakanlah Datuk Tituler. Kalau hanya sekadar gala icak icak, hmm. ya apa salahnya? Macam kok, teman-teman? -ke? Hmm? Lebih dulu kita lagi batasan dalam topik pembicaraan. Batasan maksinya? Nah, bahwa penolakan ini mama itu adalah gala datuak kepada orang-orang di luar Minang dan tak punya sako. Hmm -mm. lah. nah sako, istilah apa pula tu mak sako? Sako itu artinya tali nasab menurut adat hmm -mm. atau jalur keturunan dari garis keibuan. Iya. Adapun galas sang sako, ha? dan walaupun hanya sabatnya kehormatan tidak dibenarkan diobral ke orang lain kecuali kepada putra terbaik minang dan berprestasi. Iya. Dan itu pun sabatnya pinjaman, tidak boleh diturunkan ke kemanakan. Apa saja kriteria pemberian gelar kehormatan itu, Mak? Antara lain, hmm. bajaso maharumkan namo suku atau naga yasa. Sompomonyo? Sompomonyo. Hmm. Buya Nasir dibagi Gala Sangsako Datuk Sinaro Panjang dari orang Cendago di Meninjau. Pak iya. hmm. Bakhtiar Kamsah. Bakhtiar nah. Kamsah dianugerahi puluh Gala Datuk oleh suku Piliang sebablah membanggakan Negeri Iya. Yeah. Di zaman penjajah, di Suliaya pernah diberikan Gala Datuk Sangsako kepada Namo Mahyudin Dan kemudian Gala Datuk Sultan Maharajo. Mm -mm. Ateh jasa jasa beliau di bidang hukum. Yeah, yeah. Dan Pak Hatta. Uh -uh. Nah, walaupun leluhur ibunya berasal dari Jawa, tapi lah malaku ke salah satu suku di kurae ampejorong. Iya. Beliau, di... eh limo jorong, eh, maaf, Limojorong, ya. eh. beliau dianugerahi gelar Datuk Bapayuangameh. Nam lain kan masih banyak tokoh-tokoh Minang kok tidak diakui, ah ya, mak. Istilah Galasang Sako tidak dikenal menyeluruh di Minangkabau. Baik tu mak. Untuk kemana akan ketahui bahwa hmm. sentot Ali alibasa panglima perang di peninggoro dan diangkui bulando melawan padri dan kemudian membelot sehingga dibuang ke Bengkulu hmm. berjasa besar terhadap perjuangan anak Minang. Tapi beliau tidak pernah dianugerahi gelar adat. Bahwa gitu, makna ya gitu karena memang tidak dikenal seluruh Minangkabau, iya, Muhammad iya. Syafi iya. pendiri sekolah kejuruan pertama di Indonesia, INS Kayu Tanam, yang oh, pernah nanti, nanti menjadi tanam. Menteri, sampai kini masih ada masih, masih masih iya. beliau kok pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di iya, iya. Tukarno tidak iya. dapat gala apapun Minangkabau doh. oh lala nah, Ruslan Mulyo Harjo, Gubernur Sumatera iya. Tengah di zaman PRRI, tidak mendapat gala sang Sako walau jasurnya tidak tanggung tanggung ke Minangkabau, iya, iya. baik itu pun Putra Batak, nama-nama Herma Si Hombing tahu tidak si Hombingko? seorang ahli hukum adat Minangkabau, dosen dan pengacara di era tahun 70 an jua tidak dia gagal ada. Kalau baik tu memang Pak tua jua tuduhan orang mak, bazo orang awak memang sampili karian hmm, hmm. kecuali kalau aduh nanti ingin, eh, nanti ingin membali mahaga, nah. harap gue bisa berdamai kan tak tak tu tak Diminta tidak makan najis Dibali tidak makan jua. Banyak kasus kalau orang mempajua balikan Gala Mak. Tapi Jua Bali batal karena tak ada TK6 mamak Mama. Apa Buktinya? A A bukti. Di satu negara di luar agam, ya, namun, dan tidak kita gitu sabuk, nah, saya sabuk namanya Nenek Mama orang si Kumbang memberi Gala Datua ke orang sumandonyo dari Makassar, tapi tidak hmm. diakuikan. Nah, piti habis orang mencibia Teman Taman muang. Nuang. beliau beliau karena panggungan. Hmm. Ada di luar Tanah data tidak nah. perlu tahu nagarinya ini, Bakau memberi gala datuk ke anak pisang nan asli Kalimantan. Oh, uh tidak -huh. ada PSK dari penghulu di nagari, walaupunlah habis-habisan keluar pitih. Iya iya. Tapi kena kan. Uh -huh. Aduh puloh orang nan tahu diri. Ada orang pengusaha besar ibu kota namanya Satyawan Jodi. Uh -huh. Tadangnya adiknya orang heboh-heboh mempersoalkan keabsahan yang menerima sang sako. Uh -huh. makau dengan halus beliau menolak. Ah katonya, ah katonya mak. Nah silakan dimatangkan dulu lah. Nah hmm. kalau sudah sepakat saya terima kehormatan itu. Iya. Nah itu baru orang cedek pandai nan arif bijaksana. Ini tidak orang awak itu ha? Iya. Nah. Tapi mengapa mengkosa atau ah, namun sa, hmm. sa kakurubana Ni, oh. niak mamat kita jaduran tu mak? Hmm. Ya kalau sekedar gala tanpa kekuasaan ya, apa salahnya? Gala itu adalah gala tertinggi di Minangkabau betul nah, itu nentak diri, ya iya. seperti halnya di Jogja gelar Sultan tidak pernah dianugerahkan kepada siapapun mm -hmm. kecuali galaraden karden mm -hmm. nah, kita pun galah di bawah-bawah seperti Malin pernah eh, mm -hmm. pernah diberikan kepada seorang pimpinan partai di Jawa iya iya iya buli ya buli ya diberikan warga Minang Bekasi kepada Walikotanya, no iyi, problem apa itu nah, pun imbawan hmm. mesra kepada beberapa orang gebun DKI yang udah pranolo, udah parepto, mamak, Mama moyoso ah. ya monggo silahkan saja, roh uh -huh. nah, kaum kami pun pernah memberikan gelar kehormatan ke salah seorang minantu dari Madura iya nah, Kanikalai stand palimo, oh, bukan main gak ada ngatinya. Waktu dia tahu bahwa palimo itu artinya panglima perang, uh -huh. sedangkan pangkatnya baru sersan mayor. <laughs> <laughs> <laughs> Jadi, hmm. itulah. Yang <laughs> Eh, datuk pernah diberikan kepada seorang politikus dan ketua partai terkenal kelahiran Bangka, bagaimana kok bisa atau mak? Ya, kondangkabannya beliau asli dari bangkinang suku Melayu. Hmm. Niniak muyangnya lah lama merantau ke bangka. Hmm. Jadi gala itu sah turunan saku orang Melayu diberikan kaumnya kenyok. Kok bangsawan dari Palembang batagak datuak di barang panjang batu mak? Ya, katanya. Tapi yang bunda tahu pasti ikulah. Hmm -hmm. Bahawa anduang-anduangnya siswa berasal dari bertipuah suku Sikumbang. Hmm. Nah, sesudah tabanam secara tahun, beliau datang membangkit dan memikul gala datuak basa batuah. Anta untainda ambo ndak tahu lah. Sajak sasudah dilantik nah. alah bara pokali datuk Palembang kito tu manyilau anak ka manaknyo ka bapipuah mah. Ah itu ndak perlu da bae. Bang kato mah. Nan poko ya, eh. pemulu orang hebat. hebat. Naikko nanti ambil orang tuahnyo, kok ndak tahu bagai jawah antilah. Nah. Eh. Aduh ado ceritoan dek tok tentang beliau ko anak nenek nah, nah. nah, manakan. Eh jadi bae ceritonyo tu mah. Jadi wakatu marantang panjang galadatuak basaba tuah di istana paguru yuang nan tabaka leh. <tutuk> ...Baduyun lah hadir ni nak mamak pepakaian kemasaran dah tua. Iya, iya. Hmm? A -a. Dek tim security di pintu masuk. Peresoh pinggang ni nak mamak. Jadi aduh jo kau mahu senjata tajam. Ah, Ayuh. Sadona membawa kari mesti iya. diletakkan di meja keamanan. Sebab siapapun tidak berkenan oh. membawa senjata tajam ke dalam. Iya, ha. iya. Maka belunggu lah karif karih pisako -kari dari macam bantuan dan ukuran. Tentuin <laughs> dah langkau lahi pakaian pangguruh uh, ke ruang upacara itu, mak. Itulah masalahnya, pihak. Iya. Nah. Dek di diperezo tentara, tak paso patuah menanggalkan karih di pinggang. Kasarus-saruhnya itu, Pak? Tidak, aduh huh? surang, nang keringkang. Oh, ya. lagi jenang keringkang. Lagi, sabanannya <laughs> bukan keringkang, hmm. tapi disiplin. Yeah. Manuri ada iklah. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, Maka, tadangalah dialog antara Datuak dan tentara tadi. Hmm. Kata Datuak, ndak bisa, Pak. Yeah. Ini tanda kekuasaan kami, Panggulu, di Tanah Minang. Yeah. Kalau ini kami ungkai, berarti terluncurlah Datuak kami. Mm -mm menjawab tegas prajurit penjaga iya. tidak ada alasan datuk iya. mesti dicopot jawab Datuk. saya tidak mau apa juga yang terjadi tidak mau mm -hmm. nah, kalau datuk tidak mau tinggal keris ya tidak boleh masuk iya, iya. Datuknya kan tidak kalah tegaslah tua kita Kau menjawab tidak iya. usah tidak perlu bagai di saya <laughs> ya. saya pulang Iya. Nah, baliau pun baliak kanan menuju kau rumungan nama kuihnya cakuh Banyak nama ikuti beliau itu, Mak ah, Cuman ini orang oh. takui tak kuih terpasok Nah, itu baru Datuk Kesatria namanya itu, Mak nah, Bagak, ya, ya. Bah prinsip ya. Kok boleh hendaknya dalam segala hal ini niat mamakku, ya eh, Niat mamak kita harus bersikap tegas, ya Indah namuah di garega-garega orang Jarang boleh hendaknya bercerita, ya Pak Datuk, Baapulo Jawa, jawanan diberi galah bangsawan pagaruyuang tuh. Itu urusan orang tuh tidak apa. Eh urusan orang baapulo, mamaku. Tentu urusan kita masyarakat Minangkabau, mak. Pembagian galah Raja Jawa ke Gubernur Jambi atau ke sembilan putra Minang terhebat masa kini, itu haknya bangsawan pagaruyuang. Galah yang diberikan adalah galah bangsawan bukan galah adat nan memberikan galakan kan pucuk adat mak pucuk adat versi rajo-rajo bukan pucuk adat minangkabau pucuk adat minangkabau itu siapa mak bukan perseorangan tapi lembaga yaitu elkam lembaga kerapatan adat alam minangkabau provinsi nan berkedudukan di padang atau dulu namanya SAM S A A M uh -huh. Adat Alam Minangkabau, yang yeah, yeah. didirikan tahun Sabaleh. <utter> nah tahun 77 berubah namo menjadi MTKM <utter> Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Yeah, yeah. Karena no pimpinannya terlibat PRRI, yeah. maka MTKM dibubarkan tahun 58 Baru kemudian Orde baru mendirikan LKAM tahun 66 sampai kini. Thank <laughs> you. Beberapa kajian tentang Minangkabau menyimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Minang tidak lain menyukui adatnya. Hmm. Eh? Bahkan memprotes Jawa Perangai, baik itu pendapat orang di luar maupun di dalam komunitas Minangkabau sendiri. Ya. Nah, salah satu indikasi paling menonjol adalah dengan kebiasaan marantau. Marantau? Iya. Hmm. Didorong oleh motivasi memerdekakan diri dari kungkuangan adai. Mereka lari ke luar Minang. Hmm. Sahabat di Rantau bebas mendirikan kedaulatan rumah tanggo tanpa intervensi pihak lain, dan ambrosa pandapi dengan itu. Maret, kungkungan bantu aku menegakkan kendurang Minang lari Rantau. Kungkungan sistem harto pusako, gengggsinya dengan aturan kepemilikan tanah sebagai harto kaum. ya. Eh? Hmm. keberadaan orang laki-laki lah diterlantarkan oleh adat hmm. di satu sisi sebagai mama. Inyo berkewajiban menata manajemen pusako tinggi. Yeah, yeah. tapi tidak mudah menikmati hasilnya kan? Mm. Itu mak. Yeah. Nah, di sisi lain, sebagai suami dan mamiku tanggung jawab rumah tanggo, tidak mutlak bakwaso. Akibat status tanah kerapan milik istri, yeah. Mako laki-laki merasa hak kepemimpinannya dikebiri oleh adat. Mm -hmm. Ya, siakan akan mm -hmm. e, inyo disuruh baca kak dalam keadaan papasuang. Aturan nah, tua mak. <laughs> Tapi Adik kan pernah membatasi kepemilikan orang laki-laki. Peluang untuk memiliki secara pribadi dikunci arek itu tidak adil, Mak. Bisa saya mencari nafkah di luar toko pesako. Nah, kan? Pamonya. Ya menjadi buruh tanah, bagaimana? Di Minangkabau, konda ado tuan tanah macam di tampil lain, Mak. Jadilah. Hmm. Mama memahami pendapat Nan mengatakan motivasi merantau ulah dari sistem pesako tinggi. Mama akui kan? Tunggu dulu, kemana kan? Bisa diterima sebagai alasan keterpaksaan, tapi Mama tidak setuju dengan istilah melirikan diri, sebab konotasinya aduh duh, mm. pertama karena takut, kedua karena banci. Pasti karena banci. Indah, malah sebanyaknya karena sayang. Karena sayang? Iyo, aduh mana tertuang dalam pantun pepatahnya tuh hmm. mah? Mm -hmm. jarang-jarang tunggu akan guang nak tampak tuyuh balari, adang-adang tinggalkan kampung mbak itu sayang benayani. Logikanya, Logikanya, kalau mm -hmm. orang uh, maindah kerana jajo, mm -hmm. saya memang tidak mengatakan arah. Iya, betul-betul. Tapi betul, para betul. perantau minang tetap teragak juga pun halamannya. Tambah mm -hmm. jauh, tambah mandayu, maki lama, maki makin lama, makin menandu. Itulah kalau cinta lama diri, orang kaya mm -hmm. Tan sana memang pusat ku tinggi menjadi pangka bahawa lalu penyakit. Sajak siswa agar kau lebih rubah orang. Ngatunya biak ya, kaum terpelajar maupun alim ulama tidak pernah menggugat adat antah kok generasi kalian ini memang itulah nan aneh juga adat minangkoma apa ini nan aneh oranglah menggeser jalur kekeluargaan mama kemanakan hmm. menjadi ayah anak ayah -anak, betul hmm. tapi masih saja bangga aja sistem matrilineal. orang hmm. karantau menyedarkan harta pusako hmm. namun adat disayang juo. <laughs> joo mereka ulu-ulu uh, uh, <laughs> Setelah itu isilah kami anak muda, mak nah. Benci tapi rindu yo yo yo, Ogah tapi mau <laughs> anak itu. Apa itu nan dikatakan munafik, mak? Bukan munafik Nah, lalu? Itulah tuahnya menangkabau Sebab di rasul yang baik, hmm. kita simpan lebih menyenangkan Sengsara membawa nikmat Indah pernah kezaliman memberi manfaat Salah lagi, kan? Bagus, Pak Tuhan Kita lihat dengan kejujuran Pali yang tidak ada tiga manfaat terselubung dari aturan adat. Yang pertama. Harta komunal milik bersama telah mengkondisikan pemerataan kekayaan orang Minang. Mm -mm. Nam kayu tidak telampau mewah dan bangsa tidak melarai amin. Yeah. Sesemiskin-miskin orang Minang pasti punya haratu walaupun seketik. Yeah. Dan punya rumah biar pendangang. Okay. Nah, Mbak, ketua kemanakan tadi, risiko di tidak dikenal kekuasaan tuan tanah macam di Jawa. Iya, iya. Dan kaum hari pindah tangan kan ke orang lain, lalamu minangkabau gol tanda ih nih cino orang kalian. <laughs> nah, bersyukurlah kalian kini masih mewarisi arah tu penyalannya menyang. Ke daerah lain. Yeah. Pancudua aslinya telan tiang tetapi tapi ulah dia menjual. Serup apa pasaman kini ya, Mak? Eh? Pasaman, baik itu darmasraya ke dan kekecil selatan lah dijarah jarak Nah, dikhawatirkan Pak Iku pun lah mulai di seribu puluh. Kalau nenek mamanya ndak waspada dari kini, nanti ketika batang punya, mau katehnya lari kembun dari dulu. Ini masalahnya itu, Mak Bukan salah saja yang mencukian. Salah berombong malah rumpak masih alat tabik baru dua na nama Mak Paco, nah ketiga apa tuh, Mak? Nah itu menjadi materi perbincangan kita karena uh, uh, bahwa dengan tidak diberikannya kepemilikan mutlak dan adanya larangan memperjualbelikan harta adat, uh, uh. maka termotivasilah masyarakat untuk mencari lapangan hidup alternatif di luar kurang uh, uh, uh. orang berinisiatif melepaskan diri dari ketergantungan kepada tanah, uh, uh. sebab luas lahan tidak sebanding dengan percepatan populasi penduduk dan ...solusi paling tepat untuk menjawab tantangan adalah meninggalkan kampuang. Tanah rantau galanggang untuk bapak mahadun nasib ...menjadi tukang, seniman, guru, home industri, dan penjual jasa dan beragam. Coba bayangkan, mm -hmm. apa jadinya kalau anak nagari bahasa sak tinggal di kampuang... ...sementara lapangan pencarian semakin sampai. Akan terjadi gejolak sosial akibat lubuk ketik buaya banyak satu kondisi men akan mengguyahkan simpul-simpul kekerabatan Minangkabau. Jadi orang Minang merantau bukan hanya marinta membawa dan drama. Itu nan namamak sabuk tadi. Ulah dek cinto jenagari berpisah dulu sementara. Bahamburan keluar rumah. Bahamburan keluar rumah. Nah. Nanti maka bukan sekadar menyelamatkan diri surang-surang. Tapi Ia. mencari air kepenyiran dan sampai ngangih kesadunya. Jadi abu ya. Nah, jadi abu hmm. kesadunya kalau tidak iya. capek disiram. Itulah bandi yang namamak. Terhadap latar belakang minang merantau bukan satu bentuk protes kepada adat. Tadi mama manyebutkan bahwa dek sayang ibu di kampung nak hmm, eh? iya. bapisah dulu sementara. Iya. Apo makasuyiknya tu? Ma? Pergi untuk kembali. Oh. <laughs> Itulah <laughs> moto iya. orang Minang merantau. Iya, nah, iya, iya. Atau dalam ungkapan klasiknya dikatakan nah. bak parian disandang ka iya, katai madok ka pulang ka bulang madok katai. Makasuyiknya mah. Nah, keseimbangan antara kampung jo rantau samau mm -hmm. dipegang keduanya, yeah. usah yang lama ini dirantau lah lupa negara asa yeah, atau yeah. berpusu tinggal di kampung salah selupa menangguangkan. Nampaknya bagi orang Minang merantau tu satu keharusan mah? Tak kalau si bu yang ketik di pengkuan Anbuangnya no, tadang dendang melalukan. Tahun hmm. karena tahu, Madang dulu, berbuah, hmm. berbunga balung. karena tahu, bilang dulu, di rumah, rumah baguno Di usia tema, ya, <laughs> nah, supaya, po, supaya nak jadi orang, berguna, sebab di rumah bukan indak baguno tapi, tapi bagungo. alun baguno baguno untuk diri sendiri ijan uh -huh. menjadi baban orang lain baguno untuk masyarakat sebab khairunas Mayem pangnas, itu minahgisnya. Mm -hmm. Sebanyak-banyak manusia adalah kurang dan bermanfaat untuk manusia lain. Iya, iya. Nah, untuk itu, mm -hmm. panwakalah kepala je intek limpahkan ke orang lain. Mm -hmm. Gasa dadoh je intak siarkan ke masyarakat dan yeah. petaguah lambuang ekonomi santuni orang mukuliang. Indak panwakatih panwakalah Kalau Kalaulah itu nih si tau, mak di kampung apa nan kurang mak? kurang memadai, gimana? Makasih mama. Daya, mana -mana? Sui, mama. Ibarat banyak ke mangkuk nyobuneh beberapa lade, mesti diajak ke tengah sawah. Nyampang basassa disamanya walau dipupuk disiangi basuli banyak kadang nyokon mengkito kemenyadi. Ayolah, hampir saja orang besar ninang gadang setelah meninggalkan kampung. Rumus mama itulah kada luar sama indah aku lagi banyak anak minang kini nan sukses berprestasi tanpa beranjak dari kampung. Kampuang Nagari lebarubah mak Nagari lebarubah betul kini tidak paralu jauh-jauh mana -jauh -jauh mencari kayu, sumbar lah banyak orang hebat dia di pemerintahan maupun di swasta ya. tapi lupa. kalau pada hakikatnya mereka juga marantau, marantau dalam artian hijrah dari sistem tanah Pisako berarti di awal pemikiran itu tadi uh -huh. bahwa faktor pemicu orang minang merantau adalah memberontak ya dalam tanda kutip uh -huh. memberontak memberontak terhadap kungkungan adat uh -huh. mereka lama-lama diri dari lingkaran harto kaum Biapun manggali ketek-ketek tapi inilah tinggal aja keluarga menjadi pondok seo bukan di rumah kader tidak kaum uh -huh. indak musi arto pusako jangankan menuntut asia sawah malah membantu rusana inilah yang kuat mau mama Inyo Marantau walau di kampuan. Betul Betul. Karena ya. apa? Karena mandiri di merdeka. Iya lah. Hmm. Saballya inyo mereka nembagantuang ke pusako. Biarpun tinggal di Betawi itu namanya bukan Marantau tapi Betanang Lalu, Tanjung Rara. Tapi dibandingkan dengan pesan Marantau nama rukukan fatwa ada tadi kemaren, eh, hmm. yaitu kadang-kadang tinggalkan kampuan ya. Eh. ya. Baik di sayang jenagari. Batua. Maka kenyataan yang nampak kini, nah. mereka lah menjadi pengkhianat ajaran Nenek muyang. Tak nah. patuh hukum, Mak. Pengkhianat apa lagi? Tak ada, ma. Mak. Walau perantau jauh maupun lokal tidak lain pulang-pulang, hmm. lah perantau cino kecil orang, eh. hmm. paling-paling mencukup sekali lima tahun. Itu pun hmm. eh, serupa piknik lah. Lalu di hotel, hmm. seminggu lah balik pulau balik. Apa itu tanda sayang dunagari? Adapun pasan dalam merantau tadi, tidak hanya pulang secara fisik, bisa juga pulang dalam bentuk lain. Hmm. Kalau tidak, batang tubuh dalam 4 cowok, bantuan kirimkan juga. Apa itu bantuan material maupun ide atau setidaknya doa dan perhatian selagi tandu cinta ke kampung halaman. Itupunlah langkah bana, nah, mak. Hmm. Kok lagi baliom menyumbang tapi sifatnya tendensius. Hmm. Hah, umpamanya, ah, ha? At maharuk dukuan untuk pilkada atau caleg, serpong ini, hehehe, <laughs> <laughs> mencari tuah dengan membagi-bagikan zakat atau daging korban, atau buat subrang, atau orang ni, atau orang nan narimu, nak tahu di belakang apa, dia mau kasih nanti tertentu kan? Atu bagirin mah, apa namanya? Asimin gak limosa, ke? Beliau, aku lah satu loh, mau potong pita begitu. Asimin nadi di nadi sumbang ini mau limosanya, satu loh mau pita. Apa doa karena gokotoroi masyarakat kampung nggak bisa dinilai jadi putih. Taruh lah. Hmm. tapi label kekhianat dari kemanakan tadi, overdosis, nama anak terima itu. Tolong mama pertimbangkan. Hmm. Awalnya tak kalau kabar jalan ke tanah rentau, hmm. hmm. niatnya lah menyimpang dengan melawan aturan adat. Hmm. Hmm. Sesudah berjuang dan berhasil, hmm. tak akanlah pulang lagi. Hmm. Katandu sayang juga ibu kan, yeah, kok yeah, yeah, yeah, oh, yeah. sekali-sekali pulang juga anak bini hanya bagi demonstrasi kekayaan ha? Yeah, ke. yeah, yeah. wah dia notuh dia lah rencak, wah yeah, kalau, yeah, kalau yeah. amih itu lah panuh lah bantuk toko amih bagi jalan cik orang ya yeah, yeah, yeah, yeah. anak menimbulkan kecempuran sosial bahkan indah orang kasalik ke payi ibu ini kan, yeah, hanya yeah. amih itu sepanjang badan lah. aku nak memukasikan dua pengkhianat tadi itu mak jadi kepercayaan balik yo patui di baris sangsi. Sanksinya? Yo sangsinya? iya baskoslah jadi orang minang caronya? iya sebalung merubah sikap sagaloh hak dan kewajibannya dalam adat ditangguhkan artinya para perantau itu dilarang pulang ke kampung dan putih haknya disaku rancak, rancak ranca, nah. kalau itu namanya piak malaci kudungan hajun sedangkan tidak dilarangnya sagan pulang memangnya gue pikirin katanya apa boleh buat? cara itu bukan mendidik tapi pemusnahan namanya berpikirlah jernih, proporsional dan objektif sebagai jati diri orang pelajar macam kenakkan. Tapi sebaliknya harapan kami, kemak ya, anda, para pemangku adat bersikap proaktif, ya, hmm. Indah hanya gilo menganuah, cuma Macam kok? Hmm. Kalaupun ada sesuatu yang dianggap sengjang dan menyimpang, mari kita benahi dengan cara yang bijak dan santun sesuai dengan prinsip ajaran Minang itu sendiri Nah elok diparancak nan buruak dipailoi. Nah indak tukang membuang kayu Nambung nan hmm. bungkuak dirawi yaitu nan mancangkah jacatuak jo mufakat tantang nan lamak latih diri. Pa itu munyo no? Kok cuiko baka animat Al ala lai. Tolong dek lembaga adat merumuskan undang-undangnya hmm. nah, supaya dibantuak formasi perangkat adat di perantauan penuhnya ya untuk membina masyarakat adat kita luar yang kabau alun paralu eh penting Pak datuk hmm. kalau enggak baik itu, dari mana generasi muda perantau mendapik informasi tentang adat istiadat kan ada nenek mamak nandirantau malah di beberapa negari banyaklah penggulunya tinggal di luar dibanding dengan, dengan tetap binagari tapi tidak memanuhi harapan ya tidak berfungsi mak ya itu akan difungsikan sulit mak sulit mak ma. nah, sulit datuk-datuk kita nandirantau indak menggari ya itu maksa atau sebabnya? Nah. Nawa itu beliau jadi datuk bukan nak menguri anak kemenakan. Mm -hmm. Tapi sekadar memanohi ambisi sosial. Mm -hmm. yeah. Nah. Untuk untuk ada mak ya. Oh, bang eh. Nah, itu dengan julukan Nan Gadang Besar Nah, itu untuk pelengkap deretan peter di belakang namanya. Hanya itu. Indak sadonyo, eh, malah harus satu negara termaju di ranah dan dirantau Pengurus lembaga adatnya berdomisili di Jakarta. Lancar, efektif dan sukses. Artinya mau di Kampuang dari Rantau. Iyo itu, iyo kok baik itu ya? Patut ditauladani di negara lain tuh Mama. Hmm. Eh, namun diharapkan mak hmm. agar para Nenek Mama eh mengambil langkah-langkah terobosan untuk mensinergikan kehidupan beradat dalam gaya modernisasi, hmm. itu penting dan wajib. Dan baik itu sebaliknya kondisi nenek-makna menetap di kampung pun harus diberdayakan. Memang selama keindah berdaya, nggak, Dato'a? Alun maksimal. Sebabnya? Banyak jawab untuk satu pertanyaan. Salah satunya apa? Indak ada sarana penunjang operasional jabatan pengunduh. Dari figur seorang ratu, anak kemanakan menuntut haknya untuk diayomi, sementara hak si pemimpin dilecehkan di orang dipimpin. Hak moral atau hak material, mak? duo mulanya mesti seimbang, banyak batin, bayi, pak pisau, tajam, sabalah. Hmm. Tahu jo hak, tapi tidak tahu jo kewajiban. Hmm. Itu jelas tidak adil. Nah, bila anak kemanakan mana kan memikirkan nasi percaya memakai amanah. Hmm. Figur Datuk itu bukan malaikat, kemana kan? Ini punya kebutuhan manusia, bisa bagaimana juga Anda. Tapi kabanan Amodanga, Komanya. Mm -hmm. Kan ada tusuk subsidi untuk kesejahteraan yang ya. Yes. Eh. Mm -hmm. sabui, eh, sawah abuan. Nah, itu sawah, abuan. Mm. nan kira-kira semacam tanah bengkok di Jawa, ya. Yeah, kan? yeah, yeah. eh, dulu memang ada, tapi eh. kini lah jarang terang. Aku tidak bisa dibikin balik, Mas. Ya, bisa saja, kalau lima Tapi, mana lah mungkin, Bang kita Bang ba Lulu, lulu sampai ke sawah <laughs> sementara kemanakannya Jo Honda jauh mobil mewah mencari Mama bisa juga dengan menghimpun dana abadi kaum disimpan di bank nah taliwanya untuk datu ayamnya tetap punya bersama e, masak pudo datu awak eh, makan pitih riba nah ayo keindak dibuat kan dia usaha permanen seperti mesin heler gilingan padi impamu, hmm. Nah, asetio anggota kaum diwajibkan menumbuk keeleran kudetua rancak asalkan induanya indak Didak ya, hmm. eh? hmm. sudah telurnya dikamehi, kan? Ya, eh? sampai sebuah usian sekali. Bagaimana? <laughs> ini bagi malah juga. Ya. Buktinya? Sawah abuan lah nah hilang, kan? Nah. Apa ini? Kalau bukan jual di penghulu dan sedang berkuasa? Eh? eh, kok itu masalahnya? Kan bisa saja melalui tim dan secara berkala mau di pembukuannya. Bisa, kan? Eh, tidak efektif, Mak Datuah. Hmm. Sebab saat ado ada kuru, -kuru. kuru, -kuru eh? nah. <laughs> pasti dibuat orang anak kunci pembukanya, ya, kau nak jauh ada buka, kau itu mangkonya koruptor banyak dibebaskan mak banyak. Ketahuilah teman hmm. bahwa paju pengulu itu tidak saku polos.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 Uh, usah terulang perilaku sebagai nenek mamak kan namanya ah. lah gunakannya batam kan mamam-mamak seketika teh kecil orang Jawa nak ah, heh ah, aseringgo ah, ah. uh, arato ulai nan di sertifikatkan ateh namo beliau sendiri heh eh? yeah, yeah, yeah. uh, kasudahnyo punah ninang <tuh> kabok <tuh> apicaio lama tu ndak batuah batuah batuah Seharusnya pihak lembaga kan membekali beliau-beliau dengan metode kepemimpinan, mengisi dengan dasar-dasar ilmu umum. Nah, dan itu nam tak kalah pentingnya, kawan-kawan. Nah. Sejak dari awal mencari cadat lah diteliti itu. Cadat? Apollo cadat tuh, tuh makda tua? Istilahmu sendiri. kasihnya calon tak <laughs> Iya, <laughs> tapi itu mama, tapi mana kalau para lu melalui semacam apa namanya studi ke Anu tapi istilah lebih ya Betul, tes tes apa test, tes test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, jadi test, test, test, ya. test, test, test, test, test, panah-panah saya mendengar orang mengecek di kantor-kantor ada ya? Ya, ya, ya, ya. Aku dulu iya. Pangundu menekan surik. Cukup campur jari. sebab berpura-pura ke botol dah baik. Kamu buat itu, Mak? Ayuh, kan itu nelusali terlutangkan serangan, Pangundu. Kini ko Mak, itu tak laku lain, ha? Kini kok datuk modern ha? Yeah. Harus tahu memainkan komputer Bah internet di duni dunia maya bagai itu Atuh yeah, yeah, yeah, yeah. menulis ini tidak perlu pakai penale rumah pakai nak manual tidak Duh Duh ndak Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Duh Ya antilah sosok sok baso-baso basuh kini tuh guys. Kau salah sabui kau madu aja kau menekan. Terima kasih lah, terima kasih. Dalam bangkalai pembenahan kondisi adat itu masa kini, kau menekan. Hmm. Sangat-sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Seluruh komponen masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dituntut berperan aktif sehingga tercapai kehidupan beradak dan Iya. Yeah. Tanpa itu, adat akan mati kaga. Tidak ada makna pencanangan beberapa Iya. Yeah. Semboyan tinggal semboyan Namun patut berapi-api namun hujan tak kunjung turun Insya Allah ya. Kok niaik lagi sama bahaya Dan pemerintah tidak sekadar wabah sovasi kita yeah. yakin ada takkan gampang menetap hari depan Dengan syarat tantangan terutama Dalam menantang badai modernisasi dari barat Semoga saja itulah uh, ndak situ dong Mak Balik saja tadilah panjang kita berbincang-bincang tentang berbagai masalah mm -hmm. ya berkaitan dengan kehidupan yeah. adat istiadat. Iya yeah. <laughs> terima kasih ateh ya, perhatian wakatu dan ilmu dan mak datuk barikan yeah, dalam yeah. malam ini kemanakan Banyunya <laughs> macam apa? Insya Allah bermanfaat sangat untuk masyarakat eh ya. terutama untuk pribadi yang baru sendiri. Terima kasih kembali hanya sekadar itulah pembahasan mama tak dapat mata nak dengan keterbatasan ilmu dan wawasan, Mama memberikan apa adanya. Kau indaklah mendekumanu menunaikan kewajiban sebagai pemangku adat. Rumi menjawab segala tanyuanan Mbak Maipik masih masih jujurlah. Kuwait lanan diapi dari nampati. Atau <laughs> <Ha, tawih>, yang lari <laughs> menjual pinjai ke kino Kuwait. <inaudible> Awak nanti tidak bersikola berundia menjadi orang tidak pandai maafkan nama tentang itu. Eh Mbak datu lampu merenda. Mbak oh. <laughs> merenda. Mbak Rima menyuruhkan kuku curang deh banyak bertambah imorang mulgar karena Mbak datuat Ambo Mudah mudahan ko menjadi amal amak Alhamdulillah. Hmm. Ah, akhirnya ambo mohon maaf dari Mama ah. Ya. Dek kancang dari nyoto ko hmm. mak, tandupo jo rambu, -rambu hmm. lampu sirah malasau juo kah, ka <laughs> patui rendang. Ya, kada ya, terlalu. Kada ya. juo mamak menurikan. Maafkan ambo. Biaso kemanak. Namonyo oto baru tahun kepatang dalam tol supirnya mudo, pahamlah mamak tentang itu nanti akan menanggung ragam ada gunung tumpuan kabu ada tawak timunan kapal 6 pangka, cito, semua banyak terima kasih, Mak ya, permisi, Lambo dulu, Mak jadi, jadi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh <Sess> <Sess> <Sess>